ke kabar pertama dulu persahabat ya, kita lihat nih ada sebuah unggahan dari salah satu fanbase persahabat ya Dari pecinta Lesti dan Rizky Pilar. Ini mengunggah sebuah postingan di IGS ya persahabat ya Tepatnya dari akun firna7469 Ada sebuah unggahan dari akun ini persahabat yang memposting kalimat komentar dari Dede Prawira Kalimat komentarnya, ingat disayangkan aja Sebenarnya komen-komen taksis yang ngegiring opini dan nimbulin huru-hara Di dalam tubuh Lesler Lover's Law Gue selalu perwakilan Dari tim Lesler Entertainment Minta maaf kalau dengan vlog hari ini banyak yang ngecap Kok begini lagi, kok begitu lagi Tapi cuma mau gue bilang, bisa ya Musibah itu pasti Terjadi dan reason ini Gak bisa di share ke publik Yang gue sayangkan Adalah gimana rekan-rekan gue Yang di Leswon Entertainment baca Padahal udah semua Keluar kerjanya Yuk let's be smart Kita tau lah musibah apa Yang sedang dialami negara ini ya Be smart tuh itulah kalimat komentar Yang tentu Diposting bersahabat ya Ini komentar dari Dede Prawira Ini salah satu ini bagian dari tim Leslar Entertainment Dan kita salpah juga dengan kalimat kapsan yang dituliskan Mau sampai kapan jadi fans yang toxic? Kalian sendiri yang bikin orang-orang sekitar Leslar Bahkan mungkin Leslarnya sendiri yang gak nyaman sama kalian Coba belajar menghargai hasil kerja orang Udah mau dua tahun kalian masih seperti itu Menguji berlebihan menjudge pun berlebihan Tuh persahabat ya untuk kita sebagai fans harus menghargai Hasil kerja keras dari tim Leslar Entertainment Jangan berkomentar yang tidak baik persahabat ya Kita dukung, kita support yang terbaik apapun Yang diberikan, yang disuguhkan Untuk kita semua fans sejati dari Leslar Dan kita lihat juga ke unggah berikutnya Ada unggahan dari Mas Gungli, persahabatan dia, ya. meripos kembali unggahan tadi. Itu persahabatnya sampai Mas Gungli pun. Ini meripos unggahan yang diunggah oleh Firna tadi. Ini masya Allah, banyak ya. Kita tentunya kasih semangat buat tim. Mudah-mudahan selalu kompak dan solid. Semangat terus tim. Lancelot Entertainment, mudah-mudahan berkembang sukses dan jaya selalu. Amin. Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Ada unggahan spesial juga diperhatikan di unggahan Om Izhar Memposting sebuah kalimat Luaskanlah hatimu jangan pernah habis sabarmu Jika sabar sudah tak terbatas dan luasnya hati tak tertepi Maka fitnahan sebesar apapun, niat jahat orang sekuat apapun yang ingin masuk ke dalam hatimu atau bahkan ke dalam hidupmu akan terlihat seperti putiran debu yang sangat mudah untuk ditiup jauh Tuh persahabat ya Kalimat ini harus dipahami juga persahabat Kita doakan saja mudah-mudahan tim dari Lesnar Entertainment Selalu kompak dan selalu memberikan kejutan dan vitamin-vitamin bahagia untuk kita semua dan berikutnya, persahabat, vitamin pun kita dapatkan malam hari ini setelah kita melihat BBL yang asik ngobrol bersama bundanya. Dan Alhamdulillah, papanya pun terlihat lagi main biliar. Wow, Masya banget ya. Akhirnya, pada keluar juga nih vitaminnya. Kita doakan mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kesehatan. Momen ini pun diunggah kembali bersahabat oleh akun Leslar Amskursi. Banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan Yakni dari Ami Amiens Koswara Akhirnya dari anaknya sekarang bapaknya Bonoha Kayak diguyur hujan es Katanya WKWKWK Wah, Masya Allah banget ya Alhamdulillah Malam ini dikasih vitamin bahaya langsung oleh idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial juga Masih Papa Pilar ya pastinya Membuat kita semakin penasaran Bakal ada vlog apa lagi nih Yang akan disuguhkan Semoga saja ada kejutan bahagia Dan kabar baik persahabat yang kita dapatkan Langsung dari Bunda Lesti dan Papa Pilar Tentu jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantungin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat selanjutnya